Halo guys, kembali lagi di channel aku Place Gaming 23. Di videoku kali ini, aku bakal main Minecraft server lagi. Tapi kali ini kita beda server lagi teman-teman. Hari ini aku bakal main di server adik onlineku yaitu Kristin. Sama tadi ada kakak online-nya mana tuh? Eh, kakak online-nya. Tadi ada kakak RL nya mana tuh? Nah, ini dia. Ini ada si Blue and Ga Blue and outer Ini si Lydia, panggil aja dia Lydia. Ini panggil aja Kristin atau Kawaii Gamer, bisa ya terserah teman-teman lah ya. Dan di sini anehnya kita nggak bisa ngancurin apa-apa teman-teman. Jadi gimana mau kita memulai ini? Kita nggak bisa ngancurin apa-apa. Mungkin ini adventure ya? Kayaknya ini adventure mode. Soalnya kita nggak bisa ngancurin apa-apa. Dibilang ngelag -like, enggak teman-teman? E, Pingku ya lumayan lah ya. Aku masih bisa mukul orang tadi itu. Dan ya kita cukup tunggu ownernya aja nih. Ya intinya server ini agak sedikit rusak ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Ini Adik Ono itu baru pertama kali bikin server ya? Eh bukan pertama kali sih. Sebelumnya pernah, cuma kayaknya yang kali ini agak sedikit rusak servernya. Oke. Okay. Intinya di sini kita masih bisa belum menghancurin apa-apa, teman-teman. Waduh. Terus kita gimana ini? Gimana ini? Kita nggak bisa ngancurin apa-apa. Yang lain pada diam-diaman. Oke. Okay. Nie, nie, nie. Pokoknya aku tadi sempat heran kenapa aku tiba-tiba gak bisa ngancurin door. Oke. Okay. Nah, oke okay. disitu ada orang lagi di voice chat namanya Pandil. Ya halo, Halo. Oh, suaranya agak serak dikit ya, mungkin dia lagi sakit, teman-teman. Oke. Okay. Baru bangun. Oh, baru bangun. Yeah. Iya. Kirain sakit. Iya. Iya. Halo. Halo. Halo. Nah, ke duaku. Oke. <laughs> Kenapa? ntar ku kan ini belum ku atur. Enggak bisa ngacurin blok. <susuk> Woi. Iya, sudah, Bang. <laughs> sudah, Bang. Sabar, sabar. Aku kan ngaturnya. Aduh, ngeleng ah. Ini temanku udah kayak si Green nih. <laughs> hey. Coba. Oke, bisa. Nah ada kayu berapa badu Ah mm. uh, ya, <laughs> <laughs> Ada creeper bok zombie, zombie guys Zombie Aduh ya ancur Ya, ya, raya raya ya gak keep inventory guys ya udahlah nggak apa-apa ayo lo ayo lo terbakar lo oke okay. basic survival crafting table hmm. kita buat sticks kita buat ini kita buat kapak untuk kapak kayu big x sudah oh ya ada wool ada wool tadi cuma aku belum ada shears ya oke kita coba cari airan dulu guys mencuri barang-barang oh iya nggak oh ya nggak perlu itu ya kan kasur kita kita tinggal ambil hehehehe cari pide lagi ayo kita mainin lagi ya udah ya mainin kemana daripada aku gabut dari, eh, daripada aku malas mending aku ambil aja ini torch torch yang dari village hehe -he biarin kegelapan mana tadi tuh si mana tadi tuh si Fadil silakan masuk air oh, <laughs> <di> air aduh <laughs> anak <laughs> anak anak kucing emang ya oh iya dia kan emang kucing tolong <laughs> tolong uh, kalian nyasar lagi tolong buat uh, air Kenapa tiba-tiba kerisin -tiba kayak temanku singkren Tidak. ya? Apa kau? Hmm. Ada yang bawa kayu, nah, yuk aku cuma ada spruce, eh, spruce, birch, Oke, okay, ini sudah jam 16:31. Waduh, gak terasa sih. Oke. Okay. Okay. Uh, selanjutnya kita bingung mau ngapain setelah kita mining-mining gak jelas. Nah, apa ini apa ada pohon nih. ke atas semua apa? Tidak. Tahu? Kan? Oh ya. Aku mau buat silakan. Ini ada sapi ngintip. <laughs> sapi. sapi? Sapi eh sapi ini? Ya udahlah. Aku coba cari kayu dulu untuk bikin base uh, maksudku kos-kosan <laughs> eh, Ya gak sih. Kalau benar oke. Okay. Siapa tuh? Oh, Allah, Fadil Halo, Halo lagi. Oke. Halo, oke. Okay, daripada ntar habis kepenuhan mending aku akhirin dulu. Dadah, oh dadah. Jangan lupa, disitu ada orang di belakang. Jangan lupa di-subscribe, nggak <laughs> ada satu lagi. <laughs> Tapi nggak tahu orangnya di mana. Ya bye-bye.